Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in Amma ba'duh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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan membagikan sebuah amalan yang sangat mustajab sekali Amalan ini adalah amalan ilmu mahabbah Atau sering juga disebut dengan ilmu pembuka aura Dalam pengamalannya amalan ini cukuplah mudah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 Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu pembuka aura ini Anda kerjakan ketika Anda akan membasuh muka pertama kali sebelum berwudu Di waktu subuh Ketika Anda baru bangun tidur di waktu subuh Segerlah bergegas ke kamar mandi Lalu ambillah air satu kayung dan basuhkanlah ke wajah Anda sambil merapalkan amalannya setelah itu Anda berwuduklah usahakanlah Anda kerjakan amalan ini dengan istiqomah dengan Anda istiqomah dimanapun serta kemanapun Anda pergi akan banyak orang yang kagum terhadap Anda suka terhadap Anda dan cinta terhadap Anda dengan begitu, Anda akan sangat mudah mendapatkan serta memiliki siapa saja yang Anda inginkan. Akan tetapi perlu diingat, anda, anda kerjakanlah amalan ini dengan bijak. Janganlah sampai disalahgunakan. Adapun bacaan amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Ala Muhammad Nur Muhammad Nur Yusuf di wajahku Kun Fayakun Biiznillah Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Ala Muhammad Nur Muhammad Nur Yusuf di wajahku Kun Fayakun Biiznillah Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.